Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Aladhi ja'la al-Qur'ana shifa'an wa rahmatan lilmu'minin Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Amin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa alihi wa jami'il khala'iqi ajma'in Amma ba'd Al-Mukarram Sahibul al Ma'had Yayi Haji Walid Nawawi Ibnil Karim Ibnil Karim Bin Gai Umar Bin bahyay Harun muassisil mahad A'adallahu Alaihi Nabi Baqarah Min Barakatihim Wa Maddana Bi Asrarihim Wajah Allah ulumana bika romatimna fiyah, wahayatana hayatan tabibah. Amin. Demi sedaya sedoyo bani Harun, wabatihih. Hadirin hadirat, wali khutimin khususnya. Yang aku lalu ajarkan Al Quran wa Al Juz' Alhamdulillah. Pondok Kempek tidak terpengaruh Corona Sehingga Pondok Kempek Selama musim pandemi Tetap mengadakan belajar dan Dan mengajar Pertama muci karo Allah Kedua Saya apresiasi dengan pemerintah Pemerintah dengan segala usahanya Sampai kepada meniadakan belajar tatap muka di sekolah-sekolah formal SD SMP SMA beli kena belajar nih sekolah pesantren oli nah sih alhamdulillah sebab belajar nih rumah repot membokai repot membok tuannya repot malah-malah kapan belajar nih rumah aneh belajar beli ujian beli lulus Belajar beli ujian beli lulus tapi nging pondok alhamdulillah arba'ah syinasah 24 jam santri masih karo kiai santri masih di koloni kiai masih di nang kiai masih di tawasuli kiai Niki bedane pesantren karo luar pesantren ibu-ibu katon belum katanya Alhamdulillah yang kedua masih ada pesantren, berarti masih ada lembaga yang li syuruti salahiah, wadah tempat kang dada kenang anak-anak didik menjadi anak yang soleh. Inilah pesantren. Kecuali pesantren, liannya pesantren angel, lembaga tempat belajar kang didik anak-anak tadi -anak soleh. Apa cirinya soleh? Wong soleh maca Quran santri nih pondok maca Quran. Wong soleh sholatnya jamaah santri jamaah. Wong soleh wiridan santri wiridan. Wong soleh uripi bebarengan santri bebarengan. Hanya di pondok. Hanya di pondok pesantren. Lainnya ada apa maning? Catat. 70% siswa-siswi sanawiyah aliyah di Jawa Barat tidak bisa baca Quran. 70% murid-murid sanawiyah aliyah di Jawa Barat liane munda beli bisa baca Quran. Kunku Sanawia sanawiyah aliyah apa maning SMP SMA. Mulane disyukuri alhamdulillah anak hatam Quran bikirah kelawan bacaan kempek sebab bacaan kempek itu bacaan sing paling model seluruh dunia akhirat <laughs> seluruh dunia paling model bacaan Niroah al Kempek ya kedah dipertahankan bagian orang srok guang pada ngiritik bacaan kempek ning berkena aqdu bi si si ilah, Berikna, jare, jare mandek, jali, Mishar, jare maca Qurane ngaji Qurane -kan juara, kang juara. Tapi kira-kira maca Quran, birta atinovasiha, Sahat bias sholat, Niku kempek. Entah orang los, mana-mana seluruh lagu kempek beli. Mau Walid Mbak Yuyumar beli jelas ngelarang musabakoh. Button jelas ngelarang. Ya mungkin bukan yang bawa tertentu ngelarang ya bu. Tapi button jelas ngelarang musabakoh. Niki, Niki datang kempek. Jadi kempek niku Pak Adan, Adan kempek kau manggaparkan baru beli. Allahu akbar Allah Bimbing kan? <laughs> Kulai delak diruai beli bisa Kulai delak diruai beli bisa Masa aja ada lempengan banyak kayak konon Si Jidina beberapa tahun lalu Kulai ini marokok Persis, persis Beli kurang, beli luih beli roba, ah, dan kempet di Maroko. Jadi, falsafah ditepikin. Oh, bunganya niku. Salah satu doa atur Islam. Salah satu pem, pendakwa Islam di Indonesia adalah akhir ulama sing. Magrobi. Magrobi niku. Maroko. Jadi, sing kana, Asli sing Maroko. Maroko yang masih ngangguk, dan Manggapar. Sampai sekian. Mulai Manggapar. Pernah Manggapar, bujare sampai bergaya apa? Ada ah, subuh, mesiran nganggur. Tersenyek niku, uangnya ku Cari apa apa enak beli musim-musim musim-musim. Wis <tuh>, kempet kan banyak nih. Niki kira-kira dipertahankan wilayah umil, wilayah umil ke Yamaha. para pararau, mangga putra putri bapak bapak ibu ibu, kongkon -kon mondok, nih kempet. Pondok dalam segi ilmu tidak beda dengan yang lain apa sampe ni kempek sing jarem bengen maune mengkana kakak kempek ana SMP ana sanawiya ana alia ana SMK macem-macem ini kempek ana seti kes dilat seties SMP loro sanawiya loro alia loro SMK loro endah rebutan mertua korban <tuh, tuh SMK rebutan mertua karoban endor teman <tuh> Anu karo, karo, karo, karo mesem, <laughs> Para Rao tidak beda lagi kan, anak Jenderal Yudo, kepala Staf Angkatan Laut. Begitu melihat ada stikes, pak Kyai tamatan stikes, silakan saya terima di Angkatan Laut kesehatannya. Daniku SMK juga demikian, anak sing jaluk, mangga tamatan SMK Kempel. Nanti akan akan jadi satu SMK Pegiat SMK Kemper buat lor mau terjedul dari siji sana ya kempek ya kempek. paham betul kalau ngomong tidak boleh ada loran tidur satu. nah niku ala asli wahai yaitu min nasli baharun Ton. kelebihannya apa kelebihannya pendidikannya apa ada karoen paling marah kan jamblang kelebihannya apa Ning pesantrenku oh makin kebia. kelebihannya kanjeng nabi niku wong sing paling pinter saat dunia nih gurih Duduri anak beli ketemu, anak kata beli kanjeng nabi paling pinter saat dunia paling pinter. Lamun wong saat dunia sarjana dikumpulkan dari si ji sedunia saat, saat sarjana keting kongkong berdebat karu kanjeng nabi kalah diurung sarjana ya kanjeng nabi si menang. Apa sih? Makanya kan ya asroknang Allah dua Quran. Quran iku omongane gusti Allah omongane gusti Allah boteng jelas Allah perintah puasa ayatnya mung akimus sholat ayu pada sholat langkah ayatnya sholatnya arahnya apa pirang rokat betul-betul ayatnya dilatmanin puasa ayatnya mung ya ayuhalladhina amanu kutiba alaikumussiyam hari lagu iku wahbah ilahiyah hari dasar benak sih pentungan lagi ya <laughs> Jare Al-Quran Puasaha quran langka puasa niyate priben Bukai waya apa Saure waya apa Anak trawe beli Anak obroge beli Langka Jadi Al-Quran itu tidak jelas Karena Al-Quran tidak jelas Berarti butuh Penjelasan Siapakah Siapakah Yang Bisa menjelaskan omongannya Allah digampang angel Sebab Sing bisa menjelaskan omongannya Allah, kudu wong sing ngerti karpe gusti Allah. Sing bisa menjelaskan omongannya Allah, kudu ngerti karpe gusti Allah. Mangkane karpe gusti Allah, angele luar biasa. Allah maha absolut, maha karpe dewe, angel Yang ya mawon, pengajian gedean sih, Gusti Allah, aku beli sih anak Padahal si Tegaya, Habib, Ya Kiyaya, Anak Solawat, Anak Donga, Anak Dikir, macam Quran. Udan, karpe priben. Wah, tarling, dang, lingdang, duje. Beli uddan, karpe priben. Ya Allah, sampai, bengi-bengi macam, selawat nari, api patang ibu, patang antus, patang puluh papat. Esok, dagangnya beli payu. <laughs> sampai kengeri, ke, uh, kengi mampu, pi payu-payu. Solawat sih, Sing, calana pokekan, beli lukan biri dan laris dagangnya. Anggel, ya? Anggel, karpe Allah apa maning karpe Allah ibu-ibu sampean karpe ayam bebelingerti anak ayam pawon. kokok kokok kokok kokok cekel cekel cendek cendek pan gedok pan gedok pan gedok ajak si tilikana tilikana apa miliki ayam pan gedok itu apa kenang dia apa kenang dia nuh silit, wajil akan doge bebodo ya berarti kita itu karpe ayam baik bingerti apa maning karpe gusti Allah eh ternyata Allah ngongkon kanjin Nabi menjelaskan omongannya Allah Allah ngongkon kanjin Nabi menjelaskan omongannya Allah berarti kanji Nabi ngertining, ngertining ngerti nih ngerti Allah. gusy Allah litubayna linnasi manuzzila ilaihim Muhammad jelaskanlah Al-Quran kepada manusia Muhammad jelaskanlah omongannya isu nih manusia Kanjeng Nabi dikongkon jelaskan omongannya Allah berarti kanji Nabi Ngerti karpe Allah, kumpulkan sarjana sedunia. Anak beli sarjana sih ngerti karpe Allah. Langkah, tapi kanji nabi dia Ngerti karpe? Gusti Allah, berarti kanji nabi. Lui pinter wong wongsa dunia. Semono pinter, kanji nabi semono pinter, ternyata Allah. Belokan ngalem pinter, kanji nabi. Belokan ngalem pinter, kanji nabi. sing alam akhlaknya wah innakala ala khuluqin nazim muhammad sirah akhlaknya bagus sirah akhlaknya agung sirah akhlaknya mulia langkah nih al-quran wah innakala ala ilmin nazim sirah ilmu hebat sirah cerdas sirah IQ-nya di atas-atas enggak ada justru ngerti beli justru justru nih lebah ilmu kanji nabi dikongkon bodoh Ning lebah ilmu kanji nabi dikokong ngerasa bodoh, bukti anak ayat, wah bizi, ya Allah, gusti kulang jaluk ilmu. Berarti kanji nabi dikokong ngerasa bodoh, akhlak ke alam ilmu beli. Jadi Allah menekankan akhlak. Demikian pula kanji nabi menekankan memfokuskan akhlak. Kanji nabi sampai dahulu, eh nama boe itu diutam akhlak. isun sun tidak nabi semata-mata terutama untuk menciptakan menyempurnakan akhlakul karimah. Akhlak. Nah, kan nabi menekankan akhlak. Alquran menekankan akhlak, Gusti Allah menekankan akhlak. Pertanyaannya, lembaga pendidikan mana yang menekankan muridnya supaya berakhlakul karimah? Jawabnya pesantren pesantren lah pendidikan yang menekankan akhlak supaya berakhlak menekankan anak-anak supaya berakhlakul karimah hormat nih orang tua hormat nih guru ngergani tangga dan menengamankan situasi dan suasana Niku akhlak akhlaku jamaahnya lapal khuluk khuluk jamaah akhlak kana sallallahu alaihi wasallam sallama aksanan nasi wa wakulu oh Niku pesantren coba Yai Umar Rahimahullah Yai Umar siapa sih ngarai Ki Umar? Buat alim Alim alim ewan Sholeh sholehi uwan Istiqomah istiqomah, istiqomah Ki Umar Coba kapan nulis surat? Min ahmakil waro wa adhan fil qura Isun ki wong sing paling ina wong sing paling goblok Akhlak tak ilmu Akhlak tak ilmu Akhlak Yai akil alamu ahli cirbon fil nahwi alim-alimnya kia ini dalam ilmu ke akil, Bahkan nulis minal abdil dalil muhammad akil kisurat saking wong sing ina arane akil, akhlak tak ilmu akhlak kia wabi wabibabten, karangane pirang-pirang Hari -pirang. nulis apa kolal muqassirul mudnib isun wong sing durung bisa ibadah akid dosae, akhlak ini santri eh, ning kana menin di sarjana, sore sorus ditulis spdi MPD, SH sarjana hukum, SE sarjana ekonomi, MM murah meriah, <tuh> kambing kan. itu nikah dengan itu orangnya akhlak tak ilmu. Ayo, SPDI akhlak ilmu, ilmu jadi Indonesia masih menghormati ilmu daripada Indonesia masih menghormati ilmu daripada daripada akhlak mulane aja heran pinter si pinter tapi keblinger pinter si pinter tapi ngurak-ngurak uang pinter si pinter tapi korupsi pinter si pinter tapi demo beantem saking kedre demo ruku epindo nah oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu wis kita kudu yakin bahwa pesantren adalah apari sawi jalan yang benar dalam sing lempeng Yaitu ilmu dan akhlak Ilmunya berikanlah ke pendidikan yang lain SMP Ana Sarawiyah anak Aliyah anak SMK anak Dan bisa diseratakan Bisa disamakan dengan pendidikan formal yang lain beda nih pesantren punya keunggulan Akhlakul Akhlakul kalimah Apa maning anak pendidikan Al-Quran Al-Quran padu caheba, Sudah mendidik Sudah menciptakan nur sudah mencari nur. Wallah dibahasa filkom ini narsumen home, menhome. Yatslu, yatslu ini taraf pertama untuk menciptakan manusia yang soleh. Pertama maca, padu maca sih bener. Kapanan maca ngepasi nur Allah jadi segala-galanya. Ari sahabat Umar bisa islam kenapa Sahabat Umar niku gawa golok. Harpan mati Muhammad Sallallahu alaihi Gara-gara Muhammad Ruput baik Pati ini Dimangkat Ini dalam anak Takut Ila aina antaya Umar Bada pun di Umar Pan maten Muhammad Ruput baik karena Muhammad Apa sih Gawa Islam Gawa agama yang Ayo Yang ada Sampian bayi, Islam je. Sapa Fatima Si bener si Nge. Kurang ajar. Belok kiri Marani Umay Fatimah, tekanin lawan anak Fatimah lagi maca Poha ma'an zal na'alika al-Qur'an na' Lita shko kru ayat kun, dreg deg, lemes Kuh, sing rongok na'e polos, sing maca polos, dreg deg, lemes Beli kaya maca kula, yang maca gak pengen dagang elaris ya beli dreg dreg dreg, dreg acan lah, oleh karena itu hanya ijtihad hanya bacaan bisa menciptakan nur bisa menciptakan akhlakul karimah bisa kontak karo guru kontak karo bahyaim Omar kontak karo bahyaim Munawir kontak karo ruwati Al Quran kontak karo Wong Wong Sing ahli sana Quran kapan kontak keramatnya para wali-wali ahli Al Quran manjing kabe, sehingga ilmunya barokahlan manfaat catat Wong Mulang Quran langkasim Ninget dibayar uang bulan Quran, langkah sing barat. Ayo, Pensiunji, bulan Quran. Ajar lurus contoh. Lo, niku ibu-ibu-ibu, terus apa maning? Apa maning? Dua anak bisa ngaji Quran, sampai coba mancing nenggang, satu meter, umair rapet, mancing, tes melaku, tes maghrib ke, terus anak pirang makang lagi maca Quran. Langka, ane HP, bekal TV. Ini karena yang udah motor, ini karena HP, ini karena TV, ini kayak ayo silakan, ayo, ngerti? Tapi nih pesantren, mamin waktu ini lah wafik hari ulkuran, tidak ada waktu pasti lagi baca Al, al Quran. Oleh karena itu luar biasa karomah barokah Al Quran. Tidak ada baik, Quran ikut nempel neng apa baik, nempel neng siapa baik, mesti dagat namulya. Allah ngongkot Jibril, siratuk payi tugas ngawah Quran. Langsung Malaikat Jibril oleh mandat ngawah Quran, Malaikat Jibril diangkat derajatnya menjadi Sayyidul Malaikat. Jibril ngawah Quran dinakakan kanji Nabi. Kanji Nabi begitu mendapatkan mandat menerima Al-Quran, Kanji Nabi langsung jadi Sayyidul Ambiya Iwal Mursalin. Quran digawah bengi bengi, bengiku dimulyaknang jadi Lailatul Qadar. Begiye nih Ramadan, Ramadon mulia sampai anak puasa. Setan-setan pada dicang-cang tapi setan kamplikator ada setan-setan sing -setan gelungan sih ya. Quran didalah nih. Apa nih Mekah? Mekah menjadi sayyidul buldan sampai dari tanah haram, tanah suci. Niku sebab Al-Quran lah Quran di dalamnya anti anak-anak sampean. Pasti diraih-raih Anak bin anaknya sampean bakal mulia. Bikaro matil Sampian mati Al Quran sampean mati di wajak nang Al-Quran sampean 2,3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Monisa, nih donga ya Allah Gusti, kulan jaluk neng Quran dua 2 2 dunia 2 2 Quran 2 kuburan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 numpuk 2 2 2 2 2 Quran 2 2 2 2 2 2 2 Quran 2 2 makna ne wafil kubri munisa sapa ne uang maca Quran kelawan istiqomah maka bacaane di malaikat apa bacaane di dadakan malaikat si malaikat mau tugasnya embaturi ini kuburan ne jadi kok kapan mati malaikat tekan tekanin kuburan baturi baik penjaga jebol mukar nakir teka Jari malaikat Qur'an antuma? Sapa syirah? Malaikat lorot Jari malaikat mukaan nakir ya Ayy, syirah takon Saben kita, nana sirak, nana Sapa bener kita si takon? Yang beli lu kanan nasi hirah, kini nasi hirah Sapa syirah? Isun malaikat sayyarat ni min kira adil Qur'an Isun malaikat Qur'an Tugasnya apa? Tugasnya jaga mayit. Karena gini istiqomah mati Qur'an Hari syirah siapa? Isun mukaan nakir Tugasnya apa? Tugasnya nakoni Nakoni apa? Nakoni buka, Siapa pangeran nira Lah, yang bocah macam Al-Quran dia nggak dina. Jadi takoni masyarakat pangeran siapa? Baca macam Al-Quran nggak dina. Masalah di takoni pangeran siapa? Pada baik kalau baca nggak legal tidak. Orang ini orang berapa ini bapal model. Beli usaha mana? Muka. Tidak bisa. Saya tugas. Kamu diam. Saya tugas setelah tugas silakan. Beli bisa. Kini bertak Allah. Ayolah serong. Di tangenang maite. Di, di takoni marobuka. Siapa pangeran nira? Malaikat dan jawab, Allah, Cih, si sih, jawab sih, Ira, berikanlah, kan, apa, saya tugas menemani, menjaga dia, apapun, engkau bakal harus perangkat, takoneh, berikan jawab, apa jari mayite, jadi marob, buka, sabar, pangeran Ira, malaikatnya nih, gudian, nih, kupingka, Allah konon, eh, maning-maning jadi jawab, <laughs> tadi malaikatnya laporan, karo Gusti Allah, Gusti, anak penghalang, apa, anak malaikat, Munia malaikat, bacaan Quran, apa sih, ganggu ban jawab Ibae. Putrukuhus tinggal, tinggal, tinggal, tinggal, tinggal, tinggal. Ku ditinggal, beli di tahun maning. Iku ikut arak, ikut arane wafil qabri, munisa, tapi kanggo wong sima cai istiqo, ari sima cai doggel, dog, dog cilin, ya kiyeng bakal beli duit bayi, mata ayam nah, maka sing terakhir, kula atas nama tuan rumah, maka haji nawawi, nyuwun, panggung KB khususnya kainawawi panjang umur sehat waras amin rezeki ake amin lan gurugus doyo dan malam ini istimewa sampai anak pengiring sing anak sebab sing sebagian khotimin adalah mantu kainawawi di abang. <guluh> ini merupakan satu hal yang kudu diapresiasi apa wis dua istri dua anak kepala sekolah ngaji Quran jihatam lo sanake sampai anjing bukan? maknane judul losku serok beli ayu ditiru senajan tua mangga insyaallah kayak nawawi nolak murid-murid tua serok sintua tua mana serok ya terangkan ini dibawa bakal keneng sama boleh <laughs> ya los mangga kira-kira melu hataman sebab ibu-ibu lamun sampaian nembeng aji Quran tekaning kulhu tolimati kulhuhe besok si karban bela kulhuhe si karban bela yakin sekali tapi yang tiga aku lanjut pamputen Suguhane kurang sempurna. Kaping sekawan, mugi-mugi acara iki barokah, berkah manfaat. Mangga si khatimin karo waliye kersa benjang niki ziarah dhateng Kedongdong, Kedongdong Ki Abdul Jalil ingkang nurunaken Mbah eh, Harun, bi pati-pati nurunaken wong ulama besar adalah beliau wali Ngoten napa? Kyai Harun iki ambek waliyullah. Pira-pirang cerita kawalian Ki Harun. Mugi-mugi wonten manfaate. Pindah balik, Yun donga, Yun bangputen, wallohu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.